di kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Indosiar Sahabat ya perhatikan di luar akun Instagram Indosiar Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar Lagi gendong Abang L Dan sebaliknya juga ada foto Bunda Lesti Lagi menggendong Abang L Wah, masalah banget ya Dan di postingan ini ada sebuah pertanyaan Abang L lebih mirip siapa? Tuh, persahabat ya pertanyaannya Abang L lebih mirip siapa kira-kira? Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Ah gemes banget ya Abang L kalau dilihat-lihat lebih mirip bundanya Lesti Kejora Atau bapaknya Rizky Bilar Tuh bersama aja ya. kira-kira lebih mirip siapa? Coba kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Ya ini dari akun Lesti Bilar Team Mengatakan di kolom komentar Dua-duanya perpaduan Les dan Lar Tuh, Ada yang memberikan tanggapan ke bahwa Abang Ilku mirip dua-duanya Perpaduan dari Lesti dan Rizky Bilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore nih Mengatakan Mirip Papa Bunda lah Min, gak mungkin mirip aku katanya Tuh, Aduh cute banget ya <laughs> Ada juga mengatakan Mirip Opa Daniel, kata Mr. Satrio, dejak persahabat. Ya, do cute banget, ya, masya Allah. Yang pasti, tentunya mirip papa dan bundanya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Rumah tangga lesti rizki, Bilar, dan selalu langgeng. Amin. ke gambar berikutnya, persahabat di sini kita mendapatkan info persahabat, ya, untuk akun yang sudah memfitnah Dedek Lesti, Kakak Bilar, dan Baby L Diunggahan IGsnya Bu Paul tiga jam yang lalu, tepatnya persahabat ya, postingan ini diunggah. Tapi kita mendapatkan info yang sangat luar biasa nih, perhatikan info Bu Paul udah dapat alamat sampai ke jenis HP-nya pelaku hina bang B, Alhamdulillah ini valid tuh persahabat ya. Alhamdulillah persahabat tentunya kita mendapatkan kabar bahwa untuk alamat sampai ke jenis HP-nya sudah didapatkan pelaku yang menghina Abang Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Alhamdulillah ini valid katanya persahabat. ya ini diunggah oleh Buvo langsung polisi Lestler. Mudah-mudahan saja cepat terciduk dan tentunya kita kawal sampai penjara ya. Yang model begini tentunya kita wajib kompak untuk selalu mendukung apapun keputusan dari kakariski Rizki Bilar. Dan selanjutnya juga perhatikan, ada sebuah unggahan spesial sebelumnya dari Kak Rita Raja Gugug. Ini mengunggah sebuah postingan foto cute dari BBL, ya Masya Allah. Dan di postingan Karita ini ada komentar dari Papa Bilar yang ikut memberikan tanggapan di kolom komentar. Kelihatan ekspresinya nggak suka, ada logo MU, kata Papa Bilar, ya. Wow! Baby L ini lagi kebingungan, persahabat, ya kira-kira milih klub MU atau Liverpool Tuh, persahabat, ya Sampai papanya aja memberikan tanggapan komentar Kelihatannya, Abang L ini ekspresinya gak suka ada logo MU Katanya tuh, wow, Masya Allah banget ya Ini si ekspresi gemes dan ekspresi cute banget mudah-mudahan selalu sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk orang tua dan selalu menjadi kebanggaan keluarga besar amin ya robbal alamin dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ide dongang terbaru dari Dede LZ Kejora persahabat ya walaupun tentunya vitamin jalur IGS kita merasa bahagia dan bangga Alhamdulillah Mudah-mudahan Dede Lesti selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses. Amin. Dan kita lihat juga ada sebuah info dari Dede Lesti. Cus, cek postingan, feedku terakhir, at momuu.com.id, kata Dede Lesti. Ya, itu info soal asik bersahabat. Ya, yuk, sama-sama kita support juga nih untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sukses dan bahagia. Nah, kabar berikutnya juga kita mampir ke unggahan IGsnya Kak Nova ya, yang baru saja mengunggah sebuah postingan dari Fatma Aulia, yang mengunggah sebuah postingan foto bunda dari Kak Rizky Pilar tepatnya Ibu Rosmawal Dewi ya. Wow, Alhamdulillah Ibu Rosmawal Dewi sudah berulang tahun dan ada sebuah kalimat di sini Barangkali vi omring Ibu kami semua doa yang terbaik buat Ibu. Telat ya, ternyata nggak apa-apa. Ya yang penting doanya katanya tuh. Yang penting doanya walaupun telat mengucapkan penting doa terbaik nih untuk Ibu Rosma dirimu. mudah-mudahan menjadi orang baik, menjadi contoh untuk anak-anak tercintanya dan selalu bahagia, sehat walafiat. Amin.